pada video sebelumnya saya sudah membuat video tutorial yang sama, namun berbeda pada video kali ini di mana ada beberapa revisi yang saya buat. Revisi ini tentu lebih mudah dan lebih gampang pada video tutorial sebelumnya. Dan teknik ya, penggunaan micro dan macron komponen pada tutorial ini juga diterapkan dalam pembuatan tangga ya. Tutorial ini sangat bagus ya dipelajari oleh siswa atau mahasiswa untuk pemula ya Kenapa saya anjurkan demikian karena dengan mempelajari tutorial ini Anda menjadi terlatih ya membuat modeling tangga secara manual ya tidak tergantung dengan tool tambahan atau plugin ya dan Anda juga bisa mengunjungi channel Project Creator ada beberapa tutorial ya ada beberapa tutorial yaitu pembuatan detail genteng dan rangka atap dan pembuatan detail konstruksi juga ya oke sebelum kita mulai video tutorial ini teman teman semuanya jangan lupa ya mengapresiasi channel ini dengan menekan like share kepada teman teman anda dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua enjoy your work we were happy to selamat menyaksikan oke teman teman para sahabat pijokator kita mulai saja ya pembuatan detail tangga dengan berbagai bentuk jenis ya khusus tutorial ini untuk pemula yang mau belajar dan teknik ini tentunya saya akan tunjukkan cara mudah dan gampang dalam pembuatan tangga ya oke apabila sudah kita buka uh, aplikasi sketchup seperti yang terlihat pada monitor anda maka Uh, kita ambil to rectangle di sini, oke, okay, seperti ini. Nah, lalu kita ubah style dari SketchUp agar modeling kita menjadi ringan, ya. Oke. Okay. Style, kita ubah style. Simple style, edit. Nah, kita hilangkan profile ini. Oke. Okay. Lalu kita double click, ya. Background. Ya, oke, okay, kita hapus objek manusia di sini. Nah, lalu kita ambil tempat atas, ya. Oke, okay. okay, lalu kita tekan "s" ya untuk memperlebar permukaannya. Dan saya akan mengambil referensi di internet, ya, atau data sesungguhnya ukuran ideal dari tangga tersebut. Uh, di sini uh, dikatakan uh, tempat tapakan kakinya itu 20 cm, teman-teman 20 sampai 30 cm ya. Kalau untuk ke tinggi dari tapak tangga itu 15 sampai 20 cm. Namun saya akan mengambil yang paling terkecil saja ya. 15 dan 20 cm ya. Oke. Jadi saya tekan L di sini. Ya. Saya masukin nilai saya taruh nilai 100. 1 meter saja ya atau 1,5 meter. Oke. Okay. Saya menggunakan satuan milimeter karena standar internasional menganjurkan ini ya. Lalu saya masukin nilai 200 mm, oke. Okay. Kalau Anda menggunakan satuan cm, maka cukup Anda memasukkan nilai 20 ya. Ya, ini saya sudah masukin anu ya, rectangle ya. ini cara mudah dan gampang ya seperti ciri khas saya ya menggunakan my Group dan my component ya namun sebelum kita buat tangga ini kita warnai sewarna transparan dulu permukaan ini ya hmm, saya pilih B tekan B di sini oke lalu ini ya double klik my Group dan my component ya. oke ciri khas dari channel saya itu menggunakan teknik ya make group dan make komponen ya lalu saya double klik di sini dan tingginya tadi 15 cm ya karena saya menggunakan satuan milimeter maka 150 mm oke okay. escape keluar dari group dan apabila sudah berbentuk seperti ini lalu tekan M control klik pada ujung sini oke okay. ya seperti ini kontrol move oke seperti itu ya kita kontrol move lagi kita klik x oh, 7 enter oke namun saya ambil referensi juga dari internet ya Hmm, saya gunakan tinggi di sini, tinggi tangganya ya, rata-rata dari tinggi tangga itu 4 meter ya, 4000 mm ya, seperti ini ya, tingginya ya. Oke, saya akan membentuk uh, tangga be, berbentuk U di sini ya, berbentuk kayak gini ya, set-set kayak gini ya. Jadi kayak gini jalurnya. Entah saya buat, setelah saya buat uh, tangga liter L kayak gini saya akan buat tangga yang berbentuk uh, ini berbentuk U ya dan dan kemudian saya akan membuat tangga berbagai bentuk dari liter L liter U dan dan berbentuk P juga ya oke okay. oke okay. ini tangga ya target dari tinggi dari tangganya ini seperti ini ya dan hmm. kita tambah lagi ya enggak di disini oke okay. nah, rasa-rasa cukup segitu aja ya lalu ini saya pop, saya select ya dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini oke okay. kontrol c kontrol v Oke, okay. saya mirror ya dari depan ke belakang ya Oke. Okay. blue direction Oke okay. kontrol Z ya blue direction ya case seperti ini lalu saya letakkan di sini ya di sini saja oke dan lalu pada area ini area ini ini area singgahnya ya singgah dari belokan mangga dan saya sambungkan kedua balok ini mike unikio ya Oke, okay, lalu auto cell. Oke, okay. ya. Yeah. Lalu saya panjangkan uh, balok ini ya. Balok ini saya taruh nilai di sini. Hmm, 1,5 meter ya. Oke, okay. tekan S. Panjangkan. Ingat, teman-teman semuanya. Ini teknik pembuatan tangga dengan cara termudah ya, mudah dan cepat ya. Oke cukup cukup mudah kan teman, -teman semuanya. Ya. Ah, di sini terlihat itu tangganya belum sempurna ya, ada sudut-sudut yang apa ya, belum nyambung lah intinya ya, antara tangga satu dan tangga lainnya. Caranya cukup anda mengedit salah satu balok ini ya seperti ini. Saya double klik. Oke, kalau udah klik pada bagian ini ya kan M lalu klik tindakan seperti sini. Oke, cukup cukup mudah kan teman-teman semuanya. Oke. Nah, kita escape buat grup dan kita akan mengecek pada area ini juga ya. Area ini kita klik ya, kita select semua. Nah, kita pilih Mac Uniqlo Oke okay. Kita edit salah satu dari komponen ini Kita mirror uh, Right direction Oke okay. Oke okay. Apabila udah bentuk seperti ini ya Kita edit ya Cukup kita edit kayak gini ya Simple ya Kita klik garis ini ya Garis ini Tekan M Ya seperti ini Kemudian yang ini, yang ini ya maksudnya ya garis ini, kita klik, kita tekan M, kita klik dulu ya garis ini ya, tekan M, terus ya seperti ini, cukup cukup mudah kan teman-teman ya oke, okay. dan kita cek ya salah satu dari tangga ini dan ada area ini ya yang belum nyambung ya ke tempat balok ini ya, caranya make unik ya oke okay. coba klik okay. lalu tekan klik dari sini tekan M oke okay, sudah selesai cukup cukup mudah kan teman-teman semuanya berapa menit sudah jadi tangga oke okay, seperti itu lalu karena tangga yang kita inginkan mencapai 4 meter ya maka kita coba letakkan garis yang 4 meter ini ke sini ya setelah ya, seperti itu Maka kita tambahkan saja ini Tambahkan saja ya Tekan M, kontrol Move IK 5, Enter Oke Apabila dirasa tangganya sudah cukup ya Seperti ini Maka yang perlu kita lakukan Uh, namun kalau kita lihat referensi dulu ya jumlah anak tangga ideal ya di Indonesia kita cek di internet dulu ya oke okay, teman semuanya ternyata jumlah anak tangga ideal itu 14 anak tangga ya namun kita cek di area sini kita hitung dulu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 anak tangga namun kita lihat pada area sini, apakah benar empat? Uh, Oke, okay. ini kalau di area sini, kalau tangga berbentuk U ya, liter U ya, maka di sini ada 19 anak tangga teman-teman semuanya. Oke, okay, kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 oke okay, 19 anak tangga ya Oke, okay, kita lihat lagi referensi dari internetnya. Hmm, oke. Okay, seperti itu, dicet. Ya. Karena tangga ini ya, tangga ini ya, tidak mencapai 4 apa namanya 4 meter ya maka saya akan berikan uh, jalan keluar buat anda ya hmm. namun ini sudah sesuai dengan ukuran ideal ya. ini untuk tinggi dari anak tangganya itu 15 cm sampai 20 cm namun uh, panjang dari telapaknya itu senilai 30 cm ya oke okay. oke okay oke okay, untuk uh, untuk mengubah ya, ukuran tangga agar sesuai dengan mencapai 4 meter ya maka cukup cukup sederhana teman-teman semua ya cukup kita klik ya dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini hingga area tangga ini terseleksi semua ya ya terseleksi semua lalu tekan S ya klik uh, ujung tengah ya ujung merah di tengah ini ya klik lalu sejajarkan dengan tinggi dari garis bantu tadi ya oke okay. seperti itu ya nah. apabila tangga ini terlalu rapat ya antar, antar, bisa terlalu rapat jarak antara kiri sama kanan seperti ini maka uh, kita bisa ubah ya ubah tangganya seperti ini Oke kita maju sekitar 4 meter Oke Cukup pada tekan S ya, S, Lalu sejarahkan Ke garis batukat tadi ya, Sesuai dengan kondisi Tempat diletakkan tangga tersebut Misalnya gini ya nah, di sini Maka apabila ingin Sesuai dengan ukuran ini Misalnya area Ruangan tempat diletakkan tangga Itu seluas ini maka anda cukup memindahkan tangga ini ke sini, ya, ke sini, oke. Ya seperti itu. Lalu, oh ya terlalu panjang ya, mungkin ruangannya segini ruang ya. Oke seperti itu. Selek ya dari kiri atas ke kanan bawah. Namun jangan sampai mengenai persegi tadi. Oke tekan, tekan shift ya. S, oke, okay. dengan garis ini, oke, okay. cukup mudah ya. Dan apabila untuk ya, tempat diletakkan tangga ruangannya seperti yang, ya, ini maka kan S juga ya, Sejajarkan dengan garis ini, okay. ya. Jadi anda tidak perlu mengedit tangga tersebut, ya, cukup menggunakan perintah skala ya, cukup. Anda tidak perlu mengedit satu persatu sesuai dengan kondisi ruangan tersebut. Oke, dan saya ambil garis 4 meter di sini. Oke, ya sudah 4 meter ya. 4 meter dan 19 anak tangga ya. Cukup-cukup ideal ya dan di sini ada garis ya ada garis yang sambung-sambung seperti ini ya kurang enak dilihat ya agar garis-garis ini uh, tampak enak dilihat ya langsung sambung-sambung maka anda simple ya simple anda selek kiri-kiri atas kanan kiri bawah seperti ini namun karena kita selek ini mengenai permukaan persegi ini maka ya kita make group dulu persegi ini okay. Oke okay. lalu kita ada select dari kiri atas ke kanan bawah dan jangan sampai mengenai persegi di bawah ini ya caranya tekan shift terus klik nah, jadi area persegi ini tidak ikut terselect ya dan untuk menyambung garis-garis ini maka klik kanan pilih auto cell yang sudah menyatu semua ya cukup cukup mudah teman-teman semuanya dan ini sangat sangat mudah ya diterapkan bagi pemula ya. Anda bak, coba, Anda bisa membandingkan dengan teknik lain Oke, karena ini menggunakan komponen ya, dan saya sudah tunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengatur ya ukuran disesuaikan dengan kondisi tempat diletakkan tangga tersebut. Ingat ya, bisa disesuaikan dengan kondisi tempat diletakkan tangga tersebut, dan nah, ini sudah untuk tangga liter U ya. Kemudian uh, setelah itu kita akan membuat bentuk tangga liter L ya, liter L ya, oke. Okay. Hmm, namun saya coba ambil segini, cover move ya. Nah, saya akan main referensi dari ukuran segini ya, set seperti ini ya. Saya akan membuat liter U di sini. Jadi bentuk tangganya tuh seperti ini ya, liter U seperti ini ya. Oke, hmm, hmm, hmm, oke, okay. okay. dan saya akan mencoba membuat anak tangga seukuran uh, di sini 30 dan 20 ya. Oke, okay, ditingginya 20 cm untuk anak tangganya, terus tempat uh, lapak kakinya 30 cm. Oke, okay, saya akan membuat koran seperti itu di sini. Saya buat T ya, tekan IT untuk memunculkan garis tip misul tool disini saya taruh 30 30 atau 300 mm saya menggunakan satuan mm ya lalu saya tekan R oke okay. okay, seperti ini lalu saya push setinggi 20 cm atau 200 mm okay. Ya, saya menggunakan my group dan my komponen juga ya karena teknik ini cukup cukup mudah ya saya klik tiga kali oke okay, my group dan my komponen oke okay, itu ya ya setelah itu tekan m control lalu klik pada ujung sini oke okay, ketik x hmm, 19 enter oke okay, karena tadi saya cek di internet ya 13 anak tangga ya oke okay. 13 anak tangga dan ambil Oh uh, mungkin kita ambil bagian sini aja ya Hai set 12 sambil patokan dari sini aja ya belokannya belokkan dari anak tangganya ya ya oke 12345678 seperti itu lalu saya key ya tekan key oke okay, saya rotasi klik pada ujung sini lalu putar 90 derajat ya oke okay, seperti itu cukup-cukup mudah ya ini sangat-sangat dianjurkan untuk pemula ya karena teknik ini teknik termudah dalam pembuatan tangga nggak pakai ribet oke okay, teman-teman semuanya saya ulangi nggak pakai ribet ya Anda tidak perlu ya menggunakan tool 1001 bit dan untuk informasi ya di ilmu arsitektur itu sudah ada muncul aplikasi yang work work sekali ya namanya aplikasi revit ya api aplikasi revit ini ya banyak keunggulannya sih teman semuanya semua serba original ya sebas semua serba otomatis lah tapi revit ini Uh, boleh bilang juga ada kekurangannya. Kenapa saya bilang ada kekurangan? Karena tidak bisa diinstal pada laptop uh, yang seharga 3 jutaan. Mesti menggunakan laptop spek tinggi pak. Ya, spek tinggi yang kalau saya Core i7 ya. Jadi kalau saran saya ya, kalau saran saya makanya saya ambil solusi menggunakan teknik ini, ini untuk dianjurkan kepada siswa yang mempunyai budget laptop spek rendah ya jadi canggih tapi tapi tekniknya canggih tapi bisa memaksimalkan spek laptop rendah oke okay. masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya ya dan nah, saya lanjut uh, dalam buatan tangga ini oke okay saya buat uh, liter L ya seperti tadi ya ya seperti tadi oke lalu saya di sini saya make unique ya make unique di sini kenapa saya make unique soalnya kalau saya tidak make unique maka kalau saya edit satu tanggal ini yang ini juga berubah karena ini tidak ingin saya ubah saya saya tidak ingin kalau uh, ini ikut juga berubah ya oke kan S Oke Saya panjangkan Oke Seperti ini Saya sejajarkan dengan Anak tangga sebelah kanan Oke Seperti itu Ya Simple ya Simple Sambil ukuran yang 4 meter tadi ya Hmm di sini saya buat 4 meter ya Oke Oke Seperti ini ya Oh, ternyata ini sudah pas, ya. Sudah pas, ya. Setinggi 4 meter, ya. Jadi, saya tidak menggunakan perintah skala di sini, ya. Oke, jadi udah jadi, teman-teman semuanya. Udah jadi tangga, ya. ya. Oke, seperti itu. Lalu, ya, kita cek lagi, ya. Kita cek lagi, dan seperti tadi, ya. Saya edit tadi. Saya juga Make Uniqi juga di sini Make Uniqi saya select Make Uniqi oke okay. dan untuk memudahkan anda untuk mulai dalam menggunakan buat tangga saya ucapkan Sim Salabim ya kenapa Sim Salabim karena serba otomatis mudah dan gampang ya. klik pada layar ini lalu tekan M Sim Salabim sudah jadi Anak tangga Tinggal kita autorsale aja ya Teman-teman semuanya Cukup-cukup mudah kan Dan Ini juga Saya double klik Simsalabim Klik M Lalu pindah, Ujung sini Selesai Cukup-cukup mudah kan hmm, Jadi enggak seperti ini Buat tangga ya teknik lama ya oke seperti ini ya ada yang seperti ini ya, boleh cek di internet ya jadi ya seperti ini ya ik lima tujuh ya ada juga yang kayak gitu buat tangga ya dan ada juga yang buat garis dulu seperti ini terus udah buat divide ya dibagi-bagi kayak gini ya dibagi-bagi terus dibuat kayak gini ya terus dibuat kayak gini ya oke terus dibuat kayak gini ya terus dibuat kayak gini ya X7 tapi tergantung selera anda ya tapi menurut saya ini kayak tergampang tuh dengan menggunakan ini loh teman-teman semuanya nah lalu area ini kita atur ya kita klik Make unique double klik, oke okay. ya kita turunin tekan M turun ke bawah, oke okay. selesai, oke okay, tinggal mau tersel tau sel, ke tadi saya bilang ya ada liter L sama liter T ya, oke okay, untuk buat liter T ya cukup saja. Ya, kan udah jadi, liter L tuh tinggal kita buat liter T, ya, liter T, oke, okay. T, direction, oke, okay. seperti itu oke okay. ternyata belum bisa, oke, okay, seperti ini, oke okay. kita buat liter U ya kita rotasi aja kayak gini ya begininya. ya kita rotasi dan rotasinya harus berwarna biru teman-teman semuanya oke 180 derajat ya oke seperti itu lalu saya klik ke ujung sini oke lalu kita pindahin ke ujung sini oke ya jadi ini tertik ya coba kita ambil tempat atas sudah bentuk akati ya kamera ke perspektif ya kati kayak gini oke cukup-cukup mudah ya oke OK. dan ini sudah jadi ya tinggal kita otosel aja ya select semuanya kontrol klik kiri atas ke kanan bawah oke OK. ke pilih auto otosel udah jadi oke okay. cukup cukup gampang kan teman, -teman semuanya ya, mudah dan gampang ya jadi tutorial yang rata-rata ya tutorial yang ada di tutorial saya itu seperti itu ya serba ya bilang sih kreatif ya memang kreatif ya makanya pwiwijaya kreator ya pwiwijaya kreatif konten ya, kreator ya banyak istilah dari youtuber itu ya sebagai konten kreator ya karena orang-orang yang kreatif aja yang bisa bertahan di YouTube ya oke okay. kemudian saya cek juga ya channel saya di sini oke okay. jadi channel ini channel PewJ kreator ya ya ini video-video saya dan anda bisa mempelajarinya ini khusus untuk pemula ini untuk kan ya pembuatan tangga juga ya tapi ini belum direvisi ya, nah, tadi saya sudah revisi ya yang terbaik ya dalam pembuatan tangga dan sini kalau Anda membuat rumah ya teknik WWJ Creator, banyak kelebihan yang Anda dapatkan ya Ya karena WJator membuat lengkap ya, ada pondasinya ya, ada pondasi, ada detail gentengnya juga ya, ya boleh bilang sih pembuatannya uh, secara realistis ya karena realnya di lapangan itu ada fondasi ya. Kita buat rumah ada fondasinya juga ya. Teknik realistis ya intinya. Caranya realistis, tekniknya realistis, bentuknya juga realistis teman semuanya. Jadi saya sangat menganjurkan Anda mengunjungi teknik uh, channel Gojek Keris ini. Di sini ada pembuatan detail genteng dalam rangka ya. Ingat ya, pembuatan detail genteng ini caranya realistis ya, ingat ya, caranya realistis kelebihannya realistis ya kenapa kelebihan realistis, karena banyak tidak keunggulan ya, ada detail genteng ada rangka atapnya juga ya semua serba realistis ya oke, kalau memang ada yang realistis, ya kenapa pilih ya, simple kan oke ya, seperti sudah bilang seperti tadi ada aplikasi Revit ya, tapi ada kekurangannya juga. Tidak bisa menggunakan laptop spek rendah ya, spek eh, harga laptop 3 jutaan, gak bisa di install, di Revit, gak bisa dipakai. Tapi menggunakan teknik saya, Anda bisa menggunakan laptop harga 3 jutaan sama sekali, bisa ya. dijamin bisa. Oke, okay. oke, okay. di sini udah saya buatkan tangga ya, tangga dan... Ada kekurangan yang sebuah tangga di sini ya kita buat belum buat uh, uh, tempat pegangannya ya, handlenya ya. Kalau membuatkan handlenya itu simpel aja sih. Selain aja kita buat garis di sini. Okay. Ya kita klik garis tersebut. Ya terus kita angkat. Uh, kita angkat tegak lurus ke atas ya. Tandanya berwarna biru ya mungkin saya coba satu meter dulu ya oke okay. oke okay, saya tambah lagi 2, 20 cm okay. saya cukup ideal ya saya rasa sudah cukup ideal ya Oke tinggal kita klik tiga kali Cara tekan di sini Oke okay. kalau kita geser beberapa cm sini Oke okay. tinggal buat lingkaran seperti ini Oke okay. tinggal kita follow me Selesai Oke okay. cukup-cukup ya Oke okay. kita Ini kita copy dulu Tonton move Omi, oke. Okay. Kesekian okay, ya tutorialnya saya. Ini teknik pembuatan tangga dalam edisi revisi ya. Saya sempurnakan lagi uh, teknik uh, pembuatan tangga pada video sebelumnya. Oke, okay, semoga bermanfaat teman-teman semuanya dan silakan ya mengunjungi mengunjungi channel projector di sini untuk pemula ya teknik cepat pembuatan detail konstruksi ya. Di sini di sini juga ada detail genteng ya. Jadi detail genteng ini eh uh, 8 jenis genteng ya, 8 jenis. Anda bisa membuat mengubah ya 8 jenis genteng di sini. Kayak di sini juga banyak macam-macam video tutorial di sini. Di sini adalah pembuatan detail konstruksi rumah ya. udah ada detail genteng sama rangka-rangkatannya. Dan video selanjutnya ya, saya akan membuat video tutorial atau permintaan dari netizen sendiri, dimana adalah netizen yang mengatakan pembuatan gentil genteng berserta kuda kudanya ya. Oke, tentunya saya akan membuat tutorial berikutnya buat detail genteng ke atap berserta kuda kudanya, tentunya dengan teknik mudah ya. Saya usah ulangi sekali lagi dengan teknik mudah dan efisien ya. Oke teman-teman semuanya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh